Tak sedikit kalau terang akan masalah sholat imadat ini. Kalau nuhuk lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Singgara nih sholat, itu ngelakon sholat. Ya singgara nih sholat, itu dia ngelakonin sholat. Atau <tuh> mulai takbir ngantes salam nu jenisnya nih sholat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kayak naramaangan itu Rasulullah bahwa alam sesibuk sehingga ada wasail wong konmangan ben kuat sholat kemudian ada wasail lagi misalnya gini ini pengenatan Nabi Ibrahim itu Nabi yang luar biasa beliau khalilurrahman dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat sehingga beliau itu ngerayu pangeran ya Allah robana liubimus sholat fajal afidatem minanah sidahui ilaihim bersukum minas samar gusti tiang-tiang Mekah, pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam ini paringi paling kelarmangan kalau tidak kelarmangan itu akan kelar, kelar, kelar. sholat. sehingga para ulama juga mengkiaskan misalnya begini kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang sehingga kita juga menjaga otoritas politik sehingga solat juga dilarang Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh, dilarang apa? Sholat. Karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya, kelirunya kita-kita Nyongkongnya nglakoni sholat itu sepokoknya ini dewa sholat Dia enggak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik Negara dikelola non-muslim, tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand Indonesia kebalikan adalah Kiai ini gue seneng politik, keterusan anti sanegi ini <SILENGENERASI> Akhirnya Rawali Songo itu Islam lagi rong generasi. Iku gus gawe demak no Wah santri mau sholat dilarang. Nara sholat terus jadi presiden. Jadi saya ini sholat malah. Oh bupati kok rasa sholat? Terangarah dipilih, Gubernur kok rasa sholat? Lo dipilih dipilah. Oh no cawaya sholihah kok senglanang ray bebo sholat? Yo apa Ya, keterusan ya, ya, tapi ini mau cerita jadi karena redaksinya Quran tua i mendirikan solat supaya solat tuh berdiri bukan kamu saja tapi seluruh negara dan itu dibutuhkan macam-macam tadi Ibrahim nyontekkan kekuatan polit kekuatan ekoh bahwa untuk solat tuh harus warzugum minasamarat harus ada materi materi fisik yaitu orang makan terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohkan ciri utama agama wis menang Muhammad ciri utama kemenangan islam Muhammad nek nah, orang melaksanakan islam itu sudah ada ada ketakutan disebut jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada islamnya kemudian salat di situ takut sama negara yang salat tidak takut cara alamat untuk futuhie pangeran yang milih negoro yang sholat itu udah tak takut. Mergo Allah ngendikan wala jumat qinan nalgum di nahumul Allah bikin tamkin, tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus, wala ibad dilanagum mimba dihovihim amna dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa tak? takut kayak dulu sahabat sholat tuh sembunyi-sembunyi. Baca faksi Mekah, sholat terang, terang. Ini penting kalau ingat, Jadi sih sufi goblok ya kemari, pengelem berontok politik. Sih politik juga mari, sholat itu rangga tebar pesona. Jadi seperti mari ini, terus yang waras betul ya ujuk, biar tidak pokoknya Ya, ngomong ilmu, nawa, nawa. Rasul SAW jupu jupan, pokoknya ngomong nawa. Ilmu Rasul SAW terus Rasul Suci Dewi. Ya, wong rom ya lagi takkan dani kibah. Tapi yang jelas neng ayat tu jelas sore ada kata-kata hmm. walayu makin ana lagu diinahumullah diir tawdoa lagu walayu pati lanagu mimpa hmm. nah, di khofihim amma jadi kiri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin lera hmm. piyoiso wayo piyoisoyo berarti beragama sejarah nopo benar lora faham ya? Tapi nak wani ya, pokoknya sebenteng ini wani. Juga ya, kalau di konjak loro luar tertolong langsung legal kafe, di langsung legal kafe. Ya, Konban tenang, kan? rapi langsung wake, di langsung legal kafe. Yo ya, hebat ya, tenang. Kan? Tapi bokwat suwe woh raya rara, naikku takdir no. Tapi ini penting kultur no. Kalau niku kan mau ceta reh niku kada, mau ceta reh niku kada. Di antara tare itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Nggak ada Nabi yang nggak menguasai negara. Nabi Muhammad padahal akhirnya menguasai mekah Medina. Ada Fatuh mekah Karena dengan menguasai ini berarti sholat, ibadah menang, sholat, ibadah menang. Kalau nggak ya dilarang. Dulu orang sholat di masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Fasda gimana? Duh. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang nggak sholat itu dicengwong. Segero-gero malah rada di gula buju wong rasulat lagi kangen, gue sifat, gue semoga jos abahku itu khusyuk sama nganit abah gampang rapi, <r Elliot> jajal misal misalnya Mustafa nganti badung ngecap, pokoknya wayah aku pokok mungkin lah bung suju tuh orang, orang pokoknya kita gitu, yakan satu orang dengan badung ini di masuk tuh, keung meyakinkan kan, pokoknya orang iso ngajak nih suar lah pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih. Coba dengar wes abed, goni oh, syarat sudah abed doh. Semua yang so, lakukan ibu senawani. Ya. Tapi ini penting kalau terang, no, ya makanya istilah wa ika misola mendirikan. Jadi solat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Harun men solat itu harus fi'amakina muhtalifatin di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi uang kok solat ngei sorpring diu an tuh gak sah dari Imam Harun sholat kudu di tempat terbuka terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi di rumah masing-masing, lantas daru biasi yang siar ndak kelihatan putih lo tetap diperangi Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh siar, butuh so bahwa Islam ya demi salat. Bukan salat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya kelar salat. menguasai politik ya ben salat tidak dilarang kita menguasai publik, biar publik terinspirasi oleh hukum Islam merupakan apa? sholat Sehingga kata Imam Haruman, saya sholat jamaah maksudnya orang sah mahkili kifayah, anak sekedar sah, ya mungkin sah tapi seperti apa tala imam dan Imam Haruman mensyaratkan fi amma kinamu di tempat yang beda-beda, jadi kalau kampung itu besar di tengah desa harus ada jamaah di pojok-pojok yang biasa juga di itu juga harus ada jamaah Lo pernah loh di dekat kampung saya itu? jamaah itu satu, semuanya di masjid. saya bilang jangan, jangan semuanya di masjid. itu pojok di mencoba disuruhnya kita tidak mau sholat situ? dibikin ya, sholat ini ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua bumi Allah itu akan nangis, kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud makanya kata Rasulullah, wajib ilad lanal artu masjid dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa Bumi ini kecewa sekali gak? Makanya harus fiama, kina, Tempatnya harus beda-beda mana Supaya siar Kalau jamaah tetap di rumah Kota lah imam Mari boleh diperangi oleh imam